Siapakah ini? Oh. Oke, okay. sudah siapkah semua? Apakah kalian sudah siap? gas, poten 6S amin, amin, amin gas bang, oke, siap siap, siap, laksanakan uh aduh <laughs> amin uh, apa namanya beda sendiri ini ini lebih 3D cuy lebih 3D tulisan tiket HH nya ini tiket tiket hannya oke, okay, now, let's go ya Alasan kenapa gua pakai W ya karena W megang senjata api juga ya Jadi karena itulah gua pakai W di sini Ayo bang bintang 6. oke siap Bismillahirohmanirohim Bismillahirrohmanirrohim uh, Mantul sekali ya Berapa sih 11 persen Oh demiknya 11 persen Itunya dua kali ya Batas pemakaiannya dua kali 210 buset 260 360 eh ini 720 Apaan ni? 720 gila bang. 720 coy. Ni cuma dua kali pemakaian ya. Okey, let's go lah. Langsung ten Tanpa basa basi Bismillahirrahmanirrahim. Apakah tadi berkahi oleh seorang W. Okey, terima kasih. Please come on. Ah. Ah. ah. ah. Bintang kuning dong. Ah. Apa, please. Uh, oh, langsung dapat semua. Alhamdulillah. Masih 20 kali lagi, Bang. Iya, masih 20 kali lagi ya. Dapat semua, cuy. ntar gua anak uh, nih. Screenshot dulu, Mang. Oke, okay, lanjut yang kedua. Pull yang kedua apakah kita berhasil 120, coy? 120. Ini tadi 120 yang berkurang jadi 110 ya. Wow. Ya, eh, minimal 120. Nah, tinggal S ini. Ayolah, please. Come on, come on. Come on. S, yes, tolong S. Yes, datanglah ke saya Saya pengen main air sick juga ya Rainbow sick sudah, sudah gua beli Bukan sudah gua beli, gue dapet gamenya Tinggal nunggu PC-nya doang Oke, okay, please, come on, datanglah Please, please, please, please Oh no ah, Aduh No man Waduh 30 kali pull Oke okay, 30 kali pull Kita gaskan. Gua Incar skinnya itu Nanti saja skinnya Yang penting harus punya S dulu nih Minimal 50 ya 50 itu dah udah termasuk uh, itu ya piti piti rednya naik ya oke okay, now please pelangi rainbow rainbow please rainbow ini rainbow atau bukan ini please come on rainbow rainbow sick wala bukan dong oke okay, gua senang ini karena rednya naik terus ya Ini berapa nih? Waduh. Wo, oh, kita beli lagi lah ya. tadi Nih di sini ada apa? Nih? Remember, point your gun at the butt, bed guys. wah oh, apa nih cow? Oh, ini yang tukar rano nih. Ya. ID, nickname ya. Mainlah, dapat di po. Ini kalau gua nggak dapat ini stres ini cok stres gua ini. Gua rela kagak dapat surti di in nya Yang penting es dapat. Karena gua nggak yakin ini ini bakalan hadir di server in nya Gak dikasih sepuluh ha bang. Sudah sudah. Ayo bang, jangan menyerah. Iya, jangan menyerah. Jangan menyerah. Ah kagak sempat. Kagak cukup, Jon. Beli paket 10 haha itu kagak cukup ya. 6. Jadi 11 ya. Ya dong, 11 dong. Ritual dulu, Bang. Ritual apa? Gua tadi sudah ritual itu, sudah solat asar tadi. Gitu. gas gacha Bang Iya ini udah nih ini tinggal beli ininya Serti-serti ini Oke dapat 12 saja ini Oh masih bisa satu lagi itu eh enggak ada yang bisa didapatkan lagi enggak ya Oke kita single Beli skin S kakak bang, beli beli, walaupun kakak punya tetap beli saja lah. Biru. <tuh> semoga dapat bang, iya amin. Semoga dapat ya kalian juga semoga dapat juga kalau kalian main akne CN juga ya. Biru <tuh> <tuh> anyway, Sudah berapa kali nih? 120 Sedangkan ini sudah 30 kali full 30 kali 2 ya. Ya dong, 32 pull ya. Oh iya cuy, di sini kagak ada hariannya cuy. Iya, kagak ada hariannya di sini cuy. Biasanya kan kalau limited kan ada harian gratis hariannya ya. Di sini kagak ada. Ini sudah 30 kali 2, sedangkan sekarang 33. Oke, okay, 33. Mama. Belum tentu dapat, eh? Ini kalau gua kagak gacha di banner dust kemarin, itu bisa dapetin. 80 <laughs> bisa itu gua ini, Garantitnya itu. Ini gara-gara Hyper grab ini. Setelah limited, limited lagi. Bentar lagi pun limited lagi. Waduh. Das trap, ya yeah, trap. Surti, bentar lagi, lo bang. Iya, bentar lagi. Gua kagak peduli, Surti. Gua yang pingin es dapatnya. Karena ini udah fix, limited ini, real limited. Tidak bisa diran lagi ya. Kalau operator aknec bisa diriran lagi ya. Ini bukan operator. Ini kolaborasi. Tidak mungkin dong diriran kalau nggak dapat es gimana Bang ya mau gimana lagi ya kan pasrah sudah pasrah ini sudah 36 mungkin ya 36 masih biru loh biru semua cuk ku menangis Frosty. Ya, putih jadi mesin, jadi mesin. Oh, masih belum ada bintang enamnya. Halo juga, Bang Valencia. Selamat datang, selamat sore semuanya. Ya, gua enggak bisa sebutin satu persatu, ya. Ayo lah, bintang 6-nya kemana? Ini 10 kali pull atau gimana sih? Ini 10. Oh iya, cuy. Ini gambarnya 10 loh. Iya dong. Multi ini. 10 kali pull ini. Di terakhir, hari terakhir. Tanggal 7. Ini kapan sih? Oh, dibukanya harus 0D1 ya. Itu Mabar ya. Defense Protocol ya. Woi oh, eventnya beda. Ini seperti event QB Fungimis ya? Iya putih dong. Oke okay, terima kasih. Kita tidak mendapatkan apa-apa. Gua skin ya, gua buat skin saja. Gua pengen lihat ini, bagaimana operator-operatornya yang kita dapatkan barusan. Oke okay guys sekarang sudah hari ketujuh yang dimana itu kita sudah mendapatkan 10 hit hand gratis lagi cuy nah disinilah ini gua ini gua sudah pasrah sudah ini ya semoga saja bisa lah ya ya ini gua sudah pasrah lah ini dapatkan bukan untuk pamer ya tapi untuk showcase konten gua sendiri cuy ya untuk konten gua sendiri ya. Bukan untuk pamer lagi cuy. Bismillahirrohmanirrohim. Please lah. Ayo lah. Ibu tolonglah datang. Ibu. Ibu. Ais. Mbak. Please. Come on. Bismillah. Mudah-mudahan bintang 6 cuy. Langsung bintang 6. Ini sudah lima puluh. atau 54 ya. Itu teka tadi itu 77 ya. Berarti... 43 ya Sekarang sudah 53 Oke okay. Aduh Siap kah? Oke okay, guys Kita mulai cuy 1, 2, 3 Bismillahirrohmanirrohim Apakah ini guys? Oke okay, di tengah Gue sudah nggak tahu lagi, cuy. Dokter? Saya dia kelima ya kan? Parfumeur. Aduh, Aduh gue deg-dekan cuy, deg-dekan gue ini. dadak -dek dekan banget ini gue ini cuy. Ini kalau kalian bisa merasakan jantung gue ini degup-degup-degup-degup de de de de gitu. Oke. Okay. ada Oke okay, ini dia coy Ini dia Siapakah ini Astagfirullahaladzim oh, No man. red off. Yeah, oh ya no. hati Berat hati Bintang 5 nya bintang limanya ada kak? oh nggak ada bintang lima, cuy! nggak ada bintang lima, itu eh, Kelima, ya, empat puluh tiga, empat, empat, empat, 48 empat, eh, ya. Astaga empat, ibu empat, susah sekali mendapatkan empat, bu enggak dong harus begitu yang tujuh. gua sudah A6 catu Biro. kita habiskan jadi anuk lah ya nah ini dua lagi nih oh satu lagi ya, kagak cukup nih. iya cuy kagak cukup ya, berarti satu kali lagi ni pakai anak oh. pakai ini berarti ni bintang empat semua apa ya wow men bintang empat semua loh.